So guys, kembali lagi bersama Skut Nusantara. Hari ini kita akan menuju Vespa ini, Vespa PX, x Series pa X yang sudah dulu berada modifikasi menjadi New PX. x Check it out! Serial PX sekarang sudah berangkat. Regenerasi menjadi New PX, jadi banyak kaum-kaum muda yang sudah mengganti kepalanya menjadi New PX supaya lebih skut, guys. Spion gue pakai yang Thunder, kayaknya di matching, karena spion yang bawaannya New PX itu seriesnya sangat mahal, rambu. Sudah pakai LED Selebihnya sama Tidak ada modif lagi Hanya pernah perniknya saja yang diubah. Ban masih bawaannya Ring 10 Rekomendasi ban ini memang cocok buat touring karena ban 10 itu hmm. memang diperuntukkan untuk jarak tempuh yang lebih jauh dibanding dengan ring 8 hanya dalam kota saja lebih nyaman selebihnya sama mungkin tidak ada perubahan nah ini kenal pot paling masih bawaannya ada di review, review video gua sebelum ini di rpm berapa naik dan turunnya seremnya sama kakang ring 10 dan memang apalagi yang suka tur tur tur tur tur, -tur. Turuk, uh, nah ini misalnya masih orang bawahnya uh, tidak ada yang perubahan kenapa gue karena di tempat parkir itu ini sering tergores, ini sering tergores-gores, jadi di lengkapi oleh sarung ini supaya tidak tergores-gores. Ada yang kaki naik sini yang kecil supaya tidak tergores. Dan gua pakai variasi backpack untuk perjalanan jauh cukup berguna mungkin menaruh naruh barang. Nah ini yang baek lampu belakangnya baek Lumayan matching sih main matching lumayan mahal nah, tapi gue lebih suka ke basic yang buatan lokal kalau itu buatan lokal itu memang atau diacungi jempol lah contohnya seperti dan motor vivo dan produk-produk lokal lainnya yang harganya cukup ergonomis. Selanjutnya, porok Excel dengan porok PX itu beda. Ini pakai porok yang eksklusif karena masih bawaannya eksklusif. Excel sama. Kalau PX itu mungkin hanya perbedaan di sini dia kecil kepala babinya lebih nyaman ini Excel ya, lebih nyaman dibandingkan series PX lainnya lebih nyaman oh ya. dan mempunyai sistem daya kejut yang nyaman hmm, so mungkin itu oh iya yeah. nya PCE bawahnya eksklusif sudah CDI blok wah sekarang pakai blok lubang 5 tadinya pengen nyoba ternyata setelah pakai lubang 5 itu memang harus diboreng cash ini belum dijuboreng cash tarikan bawah enak cuman pakai jauh kayaknya kurang nyaman harus di porting tapi gue rekomendasi buat yang sering tur jauh, sering gas-gasan, gaspol gaspol lebih enak lubang tiga. lagi bawaannya dan motor, kalau nggak Italia itu paling rekomendasi banget. kalau pengen galak sedikit, porting ke bengkel, bengkel-bengkel andalan kalian semua guys. karbur ini dua puluh Masih si Orion, ya, Hanya lokalan karena kalian dua contohnya orang Indonesia itu lebih suka produk-produk lokal. Sudah saatnya produk lokal itu bangkit hobi kalian blog dan motor harusnya tuh karbu dan motor CDI tetap CDI itu kena Dan motor belum ngeluarin kondisi untuk CDI, kuil, motor mungkin lebih manis untuk touring jauh. Kayaknya show sudah saatnya sekarang eh, terang, nyaman, jarak jauh, apalagi kalian sering touring lewat hutan ini mantep banget ini. Cuman dia kalahnya di kabut, dia tidak bisa tembus kabut seperti ini. Sekarang kan banyak LED ini yang ACDC yang bisa pakai aki dan yang tidak bisa pakai aki. Gue yang belum pakai aki, belum, belum pakai aki, jadi ini masih ikutin langsung. Cuman cah cahayanya terang, lumayan lah. Dan ini ban serapnya sama R10. Ini penting banget, bro, untuk perjalanan jauh. Di saat kita ban atau bocor itu nyurot, nyari tukang tambal itu susah jadi kita bawa ban serep yang sudah kompak jadi tinggal copot ban pakai ini baru deh cari tukang tambal untuk nambal yang bocor ini. oli samping rekomendasi banget. kali ini legend merek pertamina mesran isonya FB ini nyaman banget untuk Vespa apalagi untuk touring jauh kalau untuk yang mau gas gas dikit, boringnya sudah ada merek pertamina yang versi OB nya tapi rekomendasi banget karena mesin tua Kayaknya cocok ini deh Daripada yang sintetik Untuk turun jauh Mungkin yang sintetik kalau sudah update mesinnya Kalau yang masih belum update Kayaknya lebih rekomendasi ini Ini gak berat Enak Nyaman di mesin Buat dari oke okay lah Ini paling rekomendasi banget Walaupun masih banyak oli-oli tapi kalau gue cocoknya ini kan, kayak ada kompetisi banget, buat touring atau buat harian juga boleh. Lah. Ini top Pertamina, top ayo dong! Semua milenial produk lokal, udah usah pakai pake yang terlalu lokal, kecuali... Miles. bergunakan kuat fokus terjamin kalau mesin juga standar lah ada aja trouble kalau itu musik musik itu kadang ada yang masih layak pakai atau ke, kelebihan oleh samping itu bisa buat musik mati tinggal ganti atau kecara lagi lagi, pokoknya gas, gas, gas, oh. oke. Okay, so, itu aja dari gua.